Mantan orang ya? nanti anak keluar boleh masuk pesantren kan Mantan orang <tien> boleh masuk ya? Boleh nggak kan? masuk pesantrennya? ya? Boleh, ya, Boleh kan mantan <tien> masa masalaf itu dipermasalahkan apa salahafin kalau Muhammad Al Ahmadiyah itu betul-betul kafir kenapa riba kan? nah terus berbicara uh, karena ada yang takdir kan takdir jual jitu nah kenapa uh, mereka mau mem membubarkan bea takdir itu harus auden harus demo Salah menurut saya enggak, karena nggak Anda terlalu jauh nggak Ya, ya, ini ini. Uh, Timbulnya keresahan ya, Timbulnya keresahan uh, Sesudah saya selama digadukkan Ada bilang tidak ada keresahan tadi Tidak ada Nah, pertanyaan saya Ada enggak timbul keresahan Atau kegaduhan Atau keonaran Baik di kalangan masyarakat Atau di kalangan para ustad Atau di kalangan para ceng Atau di kalangan para kiai ada enggak kegaduhan atau keonaran setelah saya dilaporkan atau setelah kiai-kiai dari Garut kemarin itu menjadi saksi ada tidak kegaduhan, keonaran dan uh, apa, uh, apa ke, kegaduhan, keonaran dan perbedaan pendapat antara para kiai atau para ustadz atau masyarakat di Garut setelah saya dilaporkan dan setelah 14 ayat eh, 13 ada beberapa kiai Garut itu hadir di sini menjadi saksi ada tidak? itu pertanyaan iya saya jawab dari awal dulu ya Bimia jangan lama-lama iya, ya. maksudnya gini Bimia jadi, setelah habib itu ceramah sama tentera mereka bersumur ada yang bikin nasi kuning saking bahagianya daerah Pasirwangi datangnya habib ceramah di daerah Pasirwangi nah setelah itu Damai-damai saja Nah setelah lihat Ia di TV Habib Di bawah ke folder Nah disitulah Masyarakat Bertanya-tanya Kenapa Habib bisa e, Dijadikan tersangka Apa salah Habib Di, di, di dalam ceramahnya Mereka bertanya-tanya seperti itu Akhirnya mereka tuh bingung Di saat ada saksi dari Garut Orang Garut itu semua merasa malu. Orang Garut itu. Ulangi, ulangi apa? Orang Garut itu merasa malu. Ulangi lagi Orang Garut itu merasa malu dengan apa? Dengan kesaksian di sini orang Garut yang memberatkan Habibah. Kenapa? Dia merasa malu karena banyak manfaat yang merek masyarakat itu serap banyak manfaat ilmu yang mereka itu dapat di saat Habib ceramah banyak rezeki yang mereka raih di saat mereka itu berjualan sebelum Habib datang dua hari sebelum ada Habib datang orang sudah berjualan di situ orang sudah meraih materi di situ orang sudah untuk meraih keuntungan di situ apakah mereka tidak nangis di saat Habib dijadikan keterlaluan Mata ini, ini lapangan, saya asli orang lapangan Dan saya tidak pernah diundang oleh panitia Cari kostomi undang ada halu baru ceramah Saya jadi diundang Cuman saya dengar halu baru ceramah Di daerah kecamatan Cisurupang Dan e, apa, Pasir wangi Nah baru datang Sebetulnya tentang e, ceramahnya Habib Itu yang diundang itu cuma segelintir orang yang diundang tapi ribuan orang yang datang, kalau, kalau di, di daerah Ranca itu sekitar lima ribu ke atas, genteng tuh hampir roboh. Oh, baik itu, ya. Nah, yang anda hadir selama di Garut itu, kira-kira kiai-kiai yang hadir, yang ikut mau diut, mau tuvei atau boy, ada anda berdua tuvei sama boy. Bedanya boy itu tamu yang diundang. <tuh> Kalau tuvai, tuvai itu tamu yang tidak diundang. kasih ilmu, ya. Terus kiai-kiai yang ada itu berapa banyak? Perkirakan. Diperkirakan. Perkirakan apa? perkirakan itu kiai yang datang. Saya memperkirakan paling dua ribu orang kiai yang datang. Kiai, Kiai yang datang dua ribu orang paling kiai yang datang. Kalau Habib tahu, setelah Habib ceramah di situ kan bunuh setelah, setelah, setelah. Anda enggak salah ngomong dua ribu Enggak salah Di panggung aja itu sampai. Di panggung aja itu cuma Paling paling banyak seratus Ya itu di panggung Maka sebentar, saya bilang itu daerah bulu Begitu habib pulang, orang yang bersorban itu kan Kebanyakannya orang masih Bacaan kurang, itu kiai Dan orang itu, orang-orang itu saya kenal Begitu habib pulang Karena habib dijaga Yang, yang selamat dia sampai sujud ke tanah saya saksinya, saking dia bahagianya, saking dia bersyukurnya datang hafid ceramah di situ. ini akhirat gimana nak? gimana kalau saya bohong? tadi kan saya disumpah supaya lurah. ini akhirat gimana nya? kalau baik. ini kalau saya bohong Di 2.000 KIA yang ada, karena di daerah rakyat itu lebih dari 7.000 orang. Lebih. Nggak tahu 10.000 KIA paling banyak itu di daerah masyarakat, sampai nggak kemasukan. Yang jalan-jalan ini bersama saya, ya, betul, betul, betul. ribuan orang itu. Baik, berarti sekitar, sekitar 2.000 KIA yang ada ya? KIA ini sama Ustadz Tuhan. Kei ya, yang besar itu sekitar 2.000 yang hadir Sekitar 2.000 yang hadir Yang ada itu kiainya Karena kiai-kiai waktu saya situ banyak saya kena Baik cukup Terus menurut anda Kenapa kok 13 kiai 13 dari garut itu mempermasalahkan saya Sedangkan ada ribuan kiai-kiai yang gak mempermasalahkan bahkan pro bahkan kata anda dari 2000 kiai bisa hadir di situ ada yang diundang ada yang diundang pertanyaan saya menurut anda nih sebagai sama kiai apalagi anda kenal kan sama kiai Muji kenal sama kiai Amin tadi semua menurut anda aja menurut anda apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu mengatakan saya ini provokasi saya ini melakukan penghasutan apa sih karena itu sempit otaknya untuk berpikir yang lebih baik bukan dia tidak tahu bahwa Habib ini Nuriyah Rasul bukan dia itu tidak tahu ya, nggak ini bukan bukan, ya. bukan bukan bukan masalah Nuriyah cucu Nabi ya saya enggak. saya sebagai cucu Nabi tidak mesti dimuliakan dan saya juga nggak mau lahir sebagai Habib ya mau gimana? lahir jadi Habib memang jadi Habib saya yang mau ini pas di situ lagi Ya. intinya coba apa alas apa menurut anda sebab kok mereka bisa ngomong saya ini hasil provokasi apalagi ke uh, kiai mulir semua melakukan apa, bikin video saya intoleran maksudnya dari mana gitu coba jawaban tadi apa pemikiran tadi. kalau jawaban saya seandainya orang, itu seandainya, yang tiap hari ada ya bisa mungkin orang tersebut itu, kelompok orang tersebut itu ada masuk ke ceramahnya dia ceramah Habib. Nah, mereka itu banyak yang nangis dengan ceramah Habib, sedangkan empat orang seorang tersebut di saat ceramah tidak pernah ada orang yang nangis mendengarkan ceramahnya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saya. Baik, yang terakhir. Anda kan bilang ditanya tadi sampai ikhwan, "Kenapa datang jauh-jauh kemari untuk bersaksikan?" Nah, kata Anda saya ini ingin bertanya kenapa Habib bahari penjara? Betul. Saya beri anda jawaban karena saya menyampaikan kebenaran dan tidak akan berat tunduk kepada rezim. Karena itu. Terima kasih bertanya? bertanya? benar ya Kalau yang 2000 tadi saya belum tahu, tapi ya saya terima sumbangan. Kalau masalah saya bilang 2000, si Ade itu kan, itu kan pak, Terlalu keras sebab ustadh ulama yang kenal sama saya, waktu situ kurikua orang yang duduk sampai uh, habis bilang dia nangis. Si Ade nggak ada. yang Pak Haji yang kita mengobati orang itu ada tahu Ya. Masih masih masih. Ya. Baik. Terima kasih Pak ya. Terima mau pulang Ya mau pulang Kai, okay. kan menerima mantan narapidana ya. Nanti anak keluar boleh masuk pusat rehabilitasi kan mantan narapidana. <laughs> <laughs> Boleh masuk, ya. Boleh, Kak. Masuk pesantren, ya. Boleh, ya. Boleh, Kak. Kan? Yang mantan habis. <laughs> Baiklah, saudaraku. Itulah tadi kita lihat, ya, di mana Kiai, ya, Pak Kiai, begitu hormatnya kepada Habib Bahar Bismin. Ada dua hal, ada dua hal di sini yang membuat kia ini sangat ya, menghormati, sangat menghargai Habibar Smith Yang pertama karena ilmunya, ya, itulah hebatnya ilmu, ya, yang pertama karena ilmunya Habibar Smith sekali lagi inilah ya kelebihan daripada ilmu subah ilmu makanya orang-orang orang-orang ber, berilmu itu itu disegani dihormati dan dicari orang itu yang pertama yang kedua saya lihat di situ habib ⁇ bahtul ⁇ ya Selaku sebagai salah seorang keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh dan suri Tauladan yaitu menyayangi umatnya, menyayangi orang, menyayangi sesamanya. Dua hal ini, kawan. Karena memang apa yang disampaikan Habib Bahar itu, Habib Bahar tidak pernah meminta dirinya untuk terlahir sebagai seorang Habib. Untuk terlahir sebagai salah seorang di antara keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang cerita ini ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an terkait bagaimana memperlakukan keluarga dan keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ada firmannya. Ini kawan Bukan berarti Mendewakan habib habib itu tidak ada yang mau Didewakan, tidak ada yang mau Di, di apa dispesialkan, tidak ada ya, Mereka tidak ada Kamu banyak sekali Keturunan Rasulullah SAW Kamu banyak Bertubaran di seluruh dunia ini namun, kan yang yang bisa muncul adalah mereka-mereka yang mempelajari ilmu, menguasai ilmu, dan mengajarkan ilmu. Itu yang muncul, itulah hebatnya ilmu. Ini kawan, karena tidak semua juga keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bisa berceramah seperti kayak Habib, berziksyat. Seperti Imam Habib eh, Bahar bin Smith dan beberapa Habib lain, tidak semua. Ya, bisa jadi keturunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat di pemerintahan. Ya, tidak semua itu dakwah, tidak seperti dakwanya Habib Bahar bin Smith ya di lebih keramahnya, memang fokus di CR. Namun yakinlah bahwa setiap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan selalu memberikan contoh suri tauladan yang baik-baik dimanapun dia eh, mereka, mereka tinggal, baik yang jadi polisi, baik tentara, yang jadi petugas, yang jadi dokter yang mungkin ada di nn politik itu akan selalu membawa cahaya di sekitar lingkungannya kita doakan kawan semoga Habib Bahr apalagi eh, termasuk pak kiai dan konsekrim yang mulia para saksi para jaksa yang hadir para aparat keamanan yang hadir ya, dan seluruh yang hadir dalam ruangan sidang ini dan yang menonton video ini, kita sama-sama saling mendoakan agar kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. begitu tidaknya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madina dan kari al